Para wartawan, ketika dari awal saya sidang itu ada dan selalu meliput. Tapi ketika sampai di masalah ke 50 tidak ada satupun wartawan yang meliput. Itu pertanyaan hmm. saya. Kenapa? Saya tanpa wartawan wartawan. Kemana kalian? Ketika kami berusaha mengungkapkan keadilan dan kebenaran di sini, kenapa tidak satu pun dari kalian itu? Cukup, benar. kok ya, yang dari awal sampai sekarang diliput ya. nanti pas tuntutan pasti diliput pas polis diliput gila kita bahas lima 50 nggak ada yang diliput sama saya takut hmm. anda udah dibayar warna itu netral ya. untuk perjuangan ini adil kebenaran nah. nah. tidak bisa. Ya. Bisa. bisa ada yang ada dengan ya itulah tadi videonya kawan. Ya, di sini saya lihat Habib Bahar bin Smith. Ya menyampaikan isi hatinya yang paling dalam ya terkait keberadaan wartawan yang ada di dalam sidang yang meliput sidangnya Habib Bin Smith maka di sini muncul kataan untuk menantang wartawan artinya menantang wartawan dalam hal gini kawan bukan berarti menantang hal yang negatif ya menantang wartawan itu artinya untuk membuktikan agar apa yang disampaikan Habib Barbismit selama mengikuti sidang itu kan mem membahas terkait term KM50 ya sampai datang itu dokter yang saksi ya yang dulu meng, masalah almarhum ini ya masalah enam suhada. Maksudnya itu harapan-harapan daripada Habib Bahar bin Smith adalah agar wartawan juga mengangkat ya info-info terkait KM 50 yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith pada saat sidang. Nah, ini saya melihatnya di sini salah satu bentuk Ya bisa jadi itu adalah bentuk kekecewaan Habib Barbi Smith terhadap eh, wartawan yang meliput sidang ini. Maka Habib Bahar bertanya, ya kenapa yang diliput itu pada saat penuntutan apa semua diliput, diberitakan, tapi pada saat berbicara KM 50, eh, kenapa tidak diangkat? Ya kan ini ini yang disampaikan Habib Barbi Smith jadi memang ada dulu ada videonya Habib Bahar Bismit yang terkait masalah KM50. Itu ada videonya saya upload di channel ini. Ya terkait eh, ada saksi yang menangani masalah eh, jasad keenam eh, Almarhum ya. Ini saya sempat upload. Ada dua video yang pendek sama yang panjang. Sampai di situ Habib Bahar mengeluarkan eh, sebuah doa. Doanya itu kalau bohong. Habib Bahar bin Smith meminta dan berdoa kepada Allah. Ya kan? Agar membalas orang-orang yang bohong itu. Namun jika benar dan jujur, maka Habib Bahar juga mendoakan. Agar senantiasa orang tersebut diberikan kesejahteraannya dan hidup yang baik. Inilah. Dan perlu kita ketahui Habib Bahar bin Smith adalah salah seorang ulama yang masih sangat muda, ya, sangat semangat dari segi umur. Ya, saya lebih tua, saya lebih tua. Makanya terkadang Habib Bahar bin Smith itu memanggil saya itu abang, ya kan? Tapi karena saya tahu Habib Bahar bin Smith ini adalah memiliki ilmu yang sangat luas terkait masalah keagamaan ya. ditambah lagi Habib Barbi Smith adalah salah seorang diantara cucu Rasulullah SAW maka tentunya saya harus memberikan penghormatan yang yang baik, yang tinggi walaupun Habib Barbi Smith tidak pernah meminta dihormati ya. karena ya begini-begini saya paham-pahamlah sedikit agama Ya, pernahlah punya pengalaman saya waktu perwira, ya, perwira pertama di Angkatan Darat di Kostrad. Ya, kurang lebih tiga tahun saya sering ceramah di masjid-masjid. Ya, terus membahas kitab-kitab, saya lebih cenderung kepada mengikuti hadis yang Bukhari Muslim. Ini yang banyak, ya. Tapi saya juga mempelajari kitab-kitab lainnya yang di luar punya bukhuri muslim ya yang memang sempat saya diskusi dengan banyak ustadz ya waktu itu. Tata cerah sholat, tata cerah wudhu, termasuk niat. Memang ada beberapa perbedaan setelah saya berupaya oh, diskusi ya mengajak beberapa ustadz yang mungkin beda beda caranya tetapi ternyata semua perbedaan itu saya sadari bahwa Rasulullah pernah melakukan juga nah, ini ini contoh sebuah eh, riwayat ya antara eh, salat ya contoh nih mengkodok salat nah, ada yang meng mengkodok salat ada yang tidak mengkodok karena masih Katanya masih ada uh, Masih sempat sholat di tempat tujuan Nah ini diperbolehkan dan tidak di, eh, Ini boleh dan, dan Tidak ada larangan Nah saya baca riwayatnya itu oh Jadi ada pemahaman Di antara kita berbeda tapi Rasulullah memperbolehkan Nah saya pilih yang mana yang mau diambil Ya sebagai contoh Riwayat ya eh, Yang saya pernah baca ini Ada suatu ketika ya ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan akan pergian ya akan pergian Ini contoh nih. Nah perumuman ini menghadap Rasulullah ya, Rasulullah Saya akan menuju ke satu tempat ya. Kemudian disitu ada dikatakan kalau mau pergi pergian jauh yang sudah memenuhi syarat itu bisa mengkoda ya. Menggabungkan sholat Waktu itu Menggabungkan dua sholat ya Nah Singkat cerita rombongan ini Berangkatlah menuju ke daerah yang ini, Mau ditumpuk Di tengah perjalanan Masuklah waktu sholat Ya kan Masuk sholat Ada yang sholat Ada yang mengatakan Eh, itu usah dulu nanti kita gabungkan pada saat masuk eh masuk ke daerah yang kita tuju nah yang sholat ini punya pegangan dia bilang ini berdasarkan Al Quran yaitu sholatlah tepat pada waktunya ya kan maka ada yang sholat tepat pada waktunya ada yang tidak ada yang ada yang sholat setelah sampai tujuan nah kemudian setelah sholat yang ini sholat pada waktunya kemudian dia jalan. mereka menuju ke satu tempat. Nah setelah tiba di tempat orang itu menggabungkan sholatnya. Singkat cerita lagi berita ini disampaikan kepada Rasulullah. Satu orang mengatakan ya Rasulullah ya memang saya sholat di tengah jalan karena itu perintah Allah dalam melakukan sholat tepat pada waktunya. Yang satunya bilang Ya Rasulullah saya sholat Setelah sampai di tujuan Dan saya menggabungkan sholatnya Bersuruh Men membonarkan semuanya Tidak ada yang salah Ya kan nah, Muncul itu istilah e, Menggabungkan e, Dua waktu sholat Nah ada yang membuat Sekarang ini ada yang membuat Ikuti aja Al-Quran ah. ya. Padahal Al-Quran dan Hadis itu adalah Satu bagian yang tidak bisa terpisahkan Kalau menurut saya setelah Saya ikut mengkaji apa Contoh nih Di dalam Al-Quran hanya dikatakan Berpuasa pada bulan Ramadan Tidak ditentukan Berapa lama waktunya Terus juga lah dirikanlah sholat Itu dalam Al-Quran Nah untuk penjabarannya Cara gerakan sholat, bacaan sholat Itu ada di hadis Nah setelah diskusi itu Ada beberapa teman saya itu diskusi eh, Yang penting ikuti Al-Quran Hadis nomor sekian Ada juga yang bilang Hadis yang lebih utama daripada Al-Quran Saya bilang di, Dari sinilah kalau berbeda pendapat Dan mempertahankan pendapatnya tanpa menghargai pendapat lain maka tidak pernah ketemu. kalau saya lihat Habib Arbin Smith ini memadukan semuanya mengikuti ya Al-Qur'an ayat yang paling utama tapi hadis inilah tempat kita bisa lebih memahami lagi nah hadis-hadis kita ini kan banyak bukan hanya yang ada di ternyata bukan hanya yang ada di Bukhari Muslim ada juga di Kitab lainnya, karangan lainnya, ini terkadang begitu. Nah, saya mau lihat di sini keluasan ilmu Habib Bar Smith inilah yang membuat semakin bertambah pengikutnya setiap hari. Karena saya salut, yang saya doakan, tetap mendoakan, ya kita doakan Habib Bar Smith. termasuk kepada wartawan yang meliput ini kita doakan, termasuk para hakim yang mulia, para saksi. Termasuk aparat yang menjaga keamanan, ya. Jalannya sidang ini kita doakan semuanya, termasuk yang nonton video ini agar ya, kita semua diberi keselentiasan, diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Dan termasuk, semoga kita termasuk golongan-golongan. Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala syaidina Muhammad. Wa ala ahli Muhammad. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI Agamati.